Perlengkapan okay, utama. Oke, halo sobat miner ketemu lagi dengan channelnya Simbuni di sini kita akan ngebahas beberapa perlengkapan yang sangat penting di dunia Minecraft ya. Ini saya gunakan untuk tekstur packnya dari dunia plastik kembali. Dan yang jelas sih teman-teman jangan sampai lupa untuk like dan share kalau memang video ini menarik dan cukup menghibur teman-teman semua. Oke lanjut kita akan buat dulu kasur bro Barusan udah dapat kita dari kambing Si kambing ini udah 2 episode gak dapat dapet Dan akhirnya ini saya punya kasur <guluh> Cukup lama ya saya gak tidur-tidur ya Ini mungkin kalau di dunia nyata dia udah mati harusnya ya Hampir tujuh hari kalau nggak salah saya 7 malam Kita bikin dulu kamarnya di sini aja Gak usah jauh-jauh nanti kita rapikan lah Well, mungkin kayaknya nggak akan dia episode ini ya. Yang penting ransu dulu dan keamanan tempat tinggal kita dulu ya, biar jauh dari zombie. Oke, okay, kita bikin lubang. Teman-teman miner yang punya tips bagus untuk terus memainkan game ini biar biar <laughs> biar hebat, tolong kasih komentarnya ya. Makasih banyak juga atas supportnya buat teman-teman yang saling jaga amanah. Oke kita udah selesai sedikit lagi Aduh Ini maklum masih pakai eh, Apa Pick eggnya Dari batu Nah asik Dapet kasur Saudara-saudara Kasih lampu sedikit Nah oke sudah terang Kita bikin apa lagi ya hmm. Kayaknya Ya ini slab ini butuh lah Buat mengganjal daun pintu Waduh, udah malam ya Aduh gak akan terlalu khawatir Malam ini akan menjadi malam yang singkat Karena kita sudah punya ranjang Coba Eh kenapa ya Kejauhan Oke selamat malam Selamat tidur Ase Udah pagi lanjut berangkat oke okay. sepertinya ini kita harus kerja keras aduh ini beliung habis habis emang kue oke okay. kita amankan tempat tinggal Tuping, malah kabur Saya harus kasih pagar dulu Ayuh, udah keburu sore Dan ini pelanggan sudah pada datang Ayam dan sapi Aduh Sorry bro Belum ada kandangnya Sabar sabar Oke okay, akhirnya kita bisa Mengundang ayam Dengan bantuan seed Kalian bisa cari seednya dari rumput rumput itu untuk ayam tapi kuda saya nggak tahu gimana ini tuh yang jelas dia terjebak dan langsung saya kasih pagar aja <tik> Di situ. ini udah jadi farm kita permainan ini sepertinya jadi mirip harpa ya ya <tik> nggak apa-apa lah ya Oke sini ayam sini nah itu dia dia pakai si dia langsung nyamperin ke kita gitu kakak Oke sini-sini Oke masuk kita tiap hari pasti dapat telur dua biji asik sama tetangga sebelah tuh pasti beranak eh eh eh nakal ya ini ayam ini ayam aneh nih Eh masuk sini sini sini hey. come on set eh, hehe Dadah bye bye siap. oke okay, ini kita bingung nih saya kasih jerami nggak mau ya ini bukan jerami sih wit ya <tuh> no cuek aja dia Sus. Sus. ada terus gimanain ya saya coba naikin aja dah eh, nah ada susah ah udahlah Oke, okay, kambing. Eh, sapi. Nih, ha ha ha dapet sapi. Ayo, awas, hati-hati. Saya nggak mau jatuh ke dalam lubang. Oke sampai silahkan masuk eh, He, he. Ya, eh, eh, eh. eh ini ayam aduh Makal banget ya parah <tik> Oke hari berikutnya jengkelin ayam berangkat kita harus ambil kembali itu si ayam, nakal mana ini? telur, panen dulu telur lah eep, eep. Nah, mau keluar lagi dia aduh udah ada tiga ya telur gimana ini ya? bikinnya ya? telur buat apa sih? oke, okay, ambil lagi <tuh> bener, minecraft rasa harpes moon Oke, nanti di sini kita bikin kebun. Kita bikin kacang-kacangan. Aduh, ini kalau jatuh sakit ini. Oke, kita bikin pagar. Awas, berangkat. Aduh, ini harus disopol dulu, disiangi baru nanti pakai itu ya, pakai arit ya. Aduh, lumayan juga pegel ini. Nanti di next episode saya coba bikin yang automatic sederhana lah sesuai kemampuan. <laughs> karena perlengkapannya juga saya belum banyak dan yang jelas sih harus nanti nambang dulu batu-batuan ya buat equipnya oke okay. oke okay. ini dia nanti pakai hu di ini ya di siangi ya dimalamin apa <laughs> Aduh ini kita bikin pagar dulu dah Biar aman Ini ngeri loh Saya berapa kali lihat Monsternya yang hitam gitu ya ah, Saya lupa nggak cek ini juga Minecraft nya Monster apa itu Oke okay, selesai Dan saya memang agak salah ya Itu nanam pohon malah di disitu Aduh Ya sudah makasih banyak teman-teman yang udah nonton Jangan lupa dan subscribe-nya, thanks for your time juga untuk nonton terus di channelnya Simuni. Sampai jumpa, kawan-kawan, di next episode dalam kisah yang sama. Makasih, dadah, bye-bye.